Sebelum makan malam, kita bikin bakwan jagung sebagai pengganjal perut Dan makan sore kita kali ini adalah lalapelapan beserta lauk-pauk dengan sambal ulek buatan sendiri. Kita akan membuat terkedel. Tadi kan kita harus panen. Sekarang nah, kita, kita, kita, kita, kita bikin terkedel, hadiah panen.